Jey Grup kecil Pak tuan yang cukup Ya. 3. Go, go, go, go, Thank right. Kita melakukan baik baris-baris polri, kita. Baju masuk Semoga kita diberi keselamatan, kondusian kemenangan. Baju joh, mulai. No! <laughs> Hantamkan, gas. Abagas, kamu Anak <tuk> sih tanggapan sih